Udah, minasang, Welcome back on Watch YouTube channel. Still with me, Theo. Kali ini, gue akan mereview dua buah jam sekaligus. Kalian udah pasti tau lah, brand yang sangat best selling. Ya, jam apa yang akan gue bahas? Stay tune ya. Oh iya. Yeah. Perlu gue kasih tahu lagi ya, kali ini ada giveaway lagi loh. <Gusuk> Asik kan dapet giveaway terus dari kita. Giveaway-nya adalah micro brand yang sangat banyak penggemarnya atau mungkin most wanted juga. Nah, jadi stay tune aja di video ini. Gue kasih tahu ya giveaway-nya apa nggak kira-kira. Spinnaker Whole, California untuk kodenya mungkin nanti kalian bisa cek penyusul ya yang pasti itu yang bakal gua kasih ke kalian caranya gimana lihat aja video ini sampai habis pasti akan gue kasih tahu caranya gimana oke okay? stay tune oke okay, nanti udah gua sebutkan kan gua akan nge-review dua buah jam sekaligus dan ini dari brand yang udah best selling banget mungkin beberapa kalian pasti udah tahu apa ah, pasti brand yang satu ini, ya yeah, bener sih ini dia <gifung> ini uh, jam Seiko, ini sebetulnya termasuk kesukaan gue juga secara personal dulu mungkin gue suka versi awalnya tapi yang sekarang gue lebih suka lagi karena apa ya ntar bakal gue bahas ya tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu ini kode SKU nya adalah SPB187J1 atau mungkin lebih dikenal dengan Baby Marine Master atau Marine Master 200 eh hey Gun yang dulu kan udah ada ya sih ada tapi ini lebih baby lagi kelihatannya. karena kalau yang dulu misalkan yang kayak spb 0 77 SPB 079 terus SPB 083 ya itu emang mirip Baby MM, atau mungkin Baby 1968 atau banyak juga sebutannya tapi disitu hands nya dia kan bentuknya arrow ya atau panah nah banyak dari mereka yang mau ngerogoh kocek lebih buat beli hands nya atau jarumnya Marine Masternya sendiri buat di custom supaya lebih kelihatan lebih Baby Marine Master eh ternyata nih Nggak berapa lama kemudian Seiko merilis ini ya SPB 187 Yang which Kalau gue lihat sih Handsnya udah mirip banget sama MM -nya. Jadi kalau gue bilang sih Ini udah nggak perlu di custom-custom lagi ya Udah jadi Kacanya sendiri juga udah sapphire Ya Kalau insert bezelnya sih Yang di sini Ini Seiko nggak ngasih keterangan pasti Jelasnya apa ya bahannya Tapi kalau gue lihat dari Tekstur sama bentuk sama shinynya sih ini insertnya gue rasa dari keramik sih udahan Dan untuk rotating bezelnya bentuknya edge coin ya atau coin edge ya Nah kalau dibanding yang BBMM sebelumnya apa? Nah untuk lock Kalau yang dulu mungkin sedikit lebih runcing Kalau ini lebih bulky ya lebih bulky terus case diameternya kalau yang dulu 44 mungkin di sini ini cuma 42 jadi lebih di lagi ya nah untuk locknya sendiri ini lebarnya 20mm Hore buat ini suka ganti-ganti strap gampang deh karena ini locknya universal nah movementnya sendiri untuk di kelas ini Seiko udah pakai automatic movement fiturnya udah ada hacking winding system sama dia kalibernya 6R35. Nah, bedanya sama 6R15 yang terdahulu SPB077 dan teman-temannya itu dia dulu masih pakai 6R15. Perbedaannya adalah 6R15 itu power reserve-nya masih kurang lebih 50 jam, kalau yang 6R35 ini udah 70 jam ya nah ini yang bikin gue suka adalah dial blue nya kan biasanya kalau jam bikin dial blue itu yang kayak sunburst shiny birunya biru banget gitu kan kalau ini lebih agak ke dark blue sih ya biru biru yang bulan atau mungkin biru air laut kalau kelihatan malam hari gitu ya jadi lebih ke dark blue nah untuk rantainya sendiri rantai bawaannya ini bracelet ya bracelet bentuknya oyster tapi di tengahnya ini agak persegi atau mungkin orang biasanya nyebutnya hexat ya tapi ini bukan fully hexat sih nah untuk finishing di sebelahnya ini brush tengahnya juga brush tapi sedikit lebih shiny ya kalau kalian lihat di sini. jadi lebih kayak polished finishing sedikit gitu nah kalau case-nya sendiri yang bagian upper sini brush tapi kalau bagian edge-nya sini polish back case-nya seperti biasa ya Screw back dengan logo tsunami nah yang gue suka di sini adalah lock sistemnya udah kelihatan beda biasanya lock sistemnya bentuknya U kalau Seiko Nah di sini bentuknya udah flat kotak jadi kayaknya lebih solid banget jadi ini ya push folded and secure lock nah ini yang bikin gue suka sih dan tetap ada extensionnya, ya, di bagian sini. Biasanya, kalau mungkin kalian udah fixin di pergelangan, tapi ternyata kalian harus pakai diving suit dan kalian mau ajak dia menyelam, masih pakai ini. Extensionnya mungkin harus kalian buka, ya. Oh ya, untuk kemampuannya, ini water resistnya masih tetap di 200 meter, ya. Namanya juga baby, kalau yang... Marin Masternya kalian udah tahu sendiri ya sebutannya MM 300 with mean Water Resistancenya 300 meter untuk water pressure nya ya kalau ini 200 meter untuk di dialnya sendiri kalian simple tetap ada logo Prospex ya yeah, is itu udah sama Seiko udah dijadiin ciri khas untuk membedakan mana yang untuk professional specification dan mana yang hanya sport water resist. Nah untuk akurasi movementnya sendiri kurang lebih kalau by the book ini plus 25 dan minus 15 ya Atau 15 seconds per day Jadi yang buat nguber baby MM Ini aku rasa kalian dapetin ini udah nggak perlu custom-custom lagi sih Kecuali kalian bosen sama strapnya dan mau ganti-ganti Oke okay, and then the next Tadaaa nah ini boxnya beda ya beda karena ini adalah versi dari padi oke ini adalah spb 181 j 1 yaitu sumo padi nah, pasti ada penggemar sumo kan di sini julukannya dia sumo ya padi ini kurang lebih untuk yang si sumo padi ini enggak Terlalu beda jauh ya spesifikasinya sama Baby Marine Master tadi Movementnya udah menggunakan 6R35 Dan juga power reserve-nya udah mencapai 70 jam jika terisi penuh Tapi di disini insert bezel masih aluminium Tapi nggak apa-apa sih tapi ini painting-nya rapih banget gue suka deh. Birunya juga beda lebih terkesannya dark Untuk warna insert bezel juga uh, made banget ya kacanya juga udah dari sapphire tapi dialnya black nah ini yang sebetulnya agak kurang seret ya di gua personal ya karena biasanya padi itu kan kalau nggak ada teksturnya ombak warnanya biru atau gimana tapi ini bener-bener made black terus di bagian bawah seperti biasa ada tulisan padi udah gini aja tapi gua nggak bilang ini jelek sih ini keren banget salah satu driver pepsi ciri khasnya pandi ya, merah biru look itu kurang lebih di 20mm jadi ganti strap apapun, mau NATO, zulu, rubber itu cukup cari yang ukurannya 20mm aja tapi kalau mau rubber yang keren aku bisa rekomendasiin crafter blue buat kalian yang khusus untuk sumo mau yang warna, kayaknya untuk ini warna biru oke okay deh atau mungkin black ya Nah seperti biasa ya kalau sumo ini mesti kalian udah tahu diameternya mungkin termasuk besar dan laktulaknya dia mungkin panjang banget Nah beberapa pergelangan kecil mungkin ngerasa nggak cocok pakai ini tapi nggak juga sih karena cutting edge-nya dia ini ya Nah ini yang gue bilang khusus di sumo dan untuk jam yang berukuran diameter yang nggak kecil ini yang paling nyaman dipakainya buat segala jenis pergelangan sekalipun pergelangan lu itu mini mungkin sih laknya akan kelewat dari pergelangan lu secara estetika mungkin nggak bagus tapi sebetulnya tetap nyaman dipakai gue dulu sih mikirnya gitu awal-awal gue kenal sumo eh ternyata setelah gue on Hand coba di pergelangan buh gue langsung jatuh cinta banget sama yang namanya sumo ya tapi ternyata gue harus ngelakuin pengecualian sih. Dan untuk rantainya sendiri ya, seperti kalian tahu, nggak ada banyak perubahan sih. Masih tetap di model Oyster ya. Clashnya juga sama seperti yang lama. Bentuknya letter U di sini ya untuk lock sistemnya. Push seperti ini. So jadi masih nggak terlalu banyak perubahannya untuk di Rantainya untuk backcase-nya tetap sama dengan logo tsunami screw back, ya. Dan biasanya, yang menurut gua kurang adalah crown-nya. Ini terlalu polos. Biasanya, crown semua itu dulu ada lambang S, atau mungkin kalau yang prospect biasanya ada beberapa diantaranya yang lambangnya X, tapi kayaknya yang ini dia polos-polos aja mungkin karena Seiko udah ngasih effort di movementnya mungkin dia jadi ngurangin di sektor lain tapi nggak apa-apa sih sumo is sumo oke okay? untuk fiturnya kalian udah tahu sendiri Di sini ada date, manual winding, sama hack jadi ini udah bukan jam yang baru muncul di sini. mungkin variannya baru muncul tapi untuk sumo kalian pasti udah tahu. so aku nggak terlalu perlu membahas yang banyak lagi Pasti kalian udah tahu. So buat kalian yang mengoleksi sumo Yang belum punya pandi Bisa langsung ke website kita ya Namanya SPB181J1 Kalau yang BBM tadi 187 Yang ini 181 So langsung aja Kalau yang udah nungguin ini Ini sekarang udah ready Dan bisa langsung di purchasing Oke okay, Yang seperti udah gue bilang kan Gue tetep ya pada omongan gue kalau gue secara berkala pasti akan kasih giveaway sama kalian ya. Nah yang tadi gue udah sebut adalah Spinnaker full California. Nah kodenya belum gue sebut Nah kali ini gak akan sebut kode skl dia adalah sp 57101 Vintage full California. So itu yang bakal aku kasih buat kalian yang beruntung tapi tetap ada caranya ya persyaratan utama pokoknya kalian harus subscriber aktif ya subscriber sejatinya kita dan selalu klik tombol likes dislike nya lupain aja anggap nggak ada percuma loh kasih tombol dislike segala macem dan kita pasti tahu ya mana yang udah subscribe mana yang enggak oke okay. caranya itu tadi seperti yang udah-udah, sama gue ada pertanyaan nih tentang sesuatu yang udah gue bahas tadi. Dua jam yang gue bahas tadi, movement kalibernya apa? Gampang kan? Tuh, gue kalau niat ngasih giveaway, ngasih pertanyaannya ga usah susah-susah gitu loh. Cuman kita pengen kalian tuh punya effort gitu aja sih. Enak kan? Nah, terus jangan lupa ya, tetap di komen, cantumin. ID IG kalian atau Instagram yang belum punya kalian buat yang menang pasti akan kita kasih mm, tanda di komen kalian kita replay komen kalian di YouTube tapi tetap pemenangnya akan kita kasih kabar melalui DM atau ya itu deh pokoknya ya so kalian jangan lupa buat akun IG yang belum punya yang udah punya cantumin akun IG kalian beserta jawaban di komen video ini ya. Jangan lupa ya, subscriber lebih diutamakan di sini. Oke, okay. langsung aja komen ya. Gue tunggu komennya sampai tanggal 1 Maret 2021. Ingat tanggalnya ya. Ingat tanggalnya. Semoga kalian adalah salah satu yang beruntung. Oke, okay. see you on the next video.